Baiklah, para sahabat. Selamat dimanapun Kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini. Kita lihat juga persahabatan yang sebelumnya ada hubungan spesial dari Bunda Lesti, yang mengunggah sebuah postingan foto cute ya di laman akun Instagram pribadinya. Dan sebelumnya juga, Bunda Lesti meneruskan sebuah kalimat dalam kalimat caption. Abang L dititip papa Sama ninya dulu Wow, buat sahabat ya Bunda Lesti Kejora ini Menghadiri acara Shower Tanpa ditemani Abang L Dan Papa Bilar Di postingan ini juga tentunya para sahabat Banyak sekali tanggapan komentar Dari para sahabat Kita lihat, ada TV TVG Wanti yang ikut Berkomentar juga di postingan Bunda Lesti TVG mengatakan Cius punya anak ini mah kayak anak SMP lagi main sama teman-temannya, Wah, wow, Masya Allah banget ya TVG juga mengatakan bahwa Bunda Lesti Kejore ini kayak nggak punya anak ya Tentunya kayak anak SMP lagi main sama teman-temannya, Masya Allah <pura rata dana -tana> Ini sih memang cute banget Bunda Lesi selalu tampil sangat luar biasa cantiknya Dan kita lihat juga bersahabat di komentar lain ada komentar dari Kak Sendi Purnama Seri juga ikut berkomentar gemes banget katanya tuh saat melihat postingan foto cute yang diunggah oleh Bunda Lesi Kejiora. Mudah-mudahan doa semakin banyak, support dan dukung semakin banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan berikutnya juga persahabat perhatikan ada komentar dari Lida Nabila mengatakan masih anak ABG katanya tuh ya. Bunda Lesti dikatakan masih anak ABG katanya tuh Masya Allah Memang luar biasa banget ya penampilan dari idola kesengan kita ini Dan kita selalu doakan yang terbaik saja untuk Lesti Kejora dan Rizky Bilar Untuk berikutnya persahabat kita juga mendapatkan info bahwa vlog terbaru sudah di up di channel YouTube-nya Papa Bilar Di channel Rizky Bilar Papa Bilar lagi beres-beres barang BPL ya, ini seru banget. Ini vitamin juga untuk kita semua. Alhamdulillah ada vlog baru di Rizky Bilar channel, cus meluncur, sahabat ya, yang belum nonton silahkan nonton karena ini seru banget nih. Papa Bilar lagi beres-beres barang, Abang L. Mudah-mudahan support juga untuk tentunya karya-karya terbaik dalam kesenangan kita semakin banyak dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita. Dan ke kabar berikutnya juga perlu saya perhatikan di rumah Leslar ini kedatangan tamu spesial Bang Aditya ya dan kita lihat sedang bermain tenis meja bersama Papa Bilar, Mahal asik banget ya. Malam hari ini kedatangan tamu spesial habis meeting, tentunya berolahraga nih dengan angkelnya BBL. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia untuk mereka, amin. Dan Bunda Lesi terpantau sedang duduk ya. <laughs> udah les itu walaupun dari belakang aja lihatnya kita sudah bahagia. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sentol Putih @pilar. Banyak sekali tanggapan juga yang diberikan di postingan ini. Yakni dari akun Mama Edan 1998 mengatakan, "Seneng hari ini ada vitamin." Tuh, dia ya, bahagia banget warga Konoha akhirnya. Kita semua disuguhkan vitamin bahagia nih oleh idola kesenangan kita Dan ada juga komentar lain diberikan dari akun aminah aminah3479 Mengatakan di kolom komentar Salfox sama baju pink Wah wow, semua salfok dengan bunda lesti ya <laughs> Ada juga komentar lain persahabat dari akun instagram Ropiah Mamah Akun mengatakan di kolom komentar Bang Adit jenguk Baby L Tadi belanja baju Baby sama Bang Adiska Itu sudah dijengukin ya Pastinya bakal dikasih kado spesial dari Bang Adit Dengan tentunya persahabatnya memberikan kado-kado yang luar biasa buat Baby L Dan kita lihat juga ke momen berikutnya ya Wah wow, vitamin bahagia juga kita dapatkan di malam hari ini dengan melihat postingan foto cute dengan melihat Bang Adit bersama Papa Bilar, ya, lagi main bareng BBL, Masya Allah, lucu banget BBL, kata Bang Adit. Masya Allah, luar biasa. <gifat> Mudah-mudahan selalu sehat dan tentunya doakan yang terbaik untuk keluarga Leslar. Kita masih menunggu kabar dan kejutan selanjutnya. Jangan kemana-mana setelah stay dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.